Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya uh, channel tutorial Lembara. dan kali ini saya ingin menjelaskan uh, satu video yang bagaimana uh, semoga bermanfaat buat teman-teman ya uh, jangan lupa uh, bantu saya di channel ini karena saya juga uh, baru di channel ini di, di, bagi yang tidak suka ya tidak apa-apa ya, ya tidak buat atau gimana ya, ya intinya saya membuat konten ini saya semoga bermanfaat buat kalian semua intinya bisa Uh, membuat kalian uh, puas untuk melihat video ini dan bermanfaat buat kalian. jadi saya uh, ingin menjelaskan uh, tentang uh, video yang bakal saya buat ini tentang uh, lipcing ya, jadi ketika kalian membuat video tersebut uh, uh, jika kalian membuat uh, dengan hp android itu kadang uh, bisa ada suara-suara yang berisik-berisik uh, gitu ya jadi nanti saya bakal kasih tahu tutorialnya dan saya bakal tahu ulang langkahnya dan kalau saya kasih tahu uh, aplikasinya oke okay, lanjut aja di oke okay, jadi uh, langsung saja ya kembali lagi di link di deskripsi saya jadi, jadi kalian uh, tinggal uh, memasang aplikasi tersebut atau so, kalian langsung saja uh, buka explorer di sini jadi langsung saja kalian menginstal lebih dahulu sangat merekomendasikan banget ini uh, sangat bermanfaat dan gampang banget uh, hanya saja uh, agak sedikit uh, lama karena ada iklan juga ya jadi uh, tidak ada kendala apa-apa sih bagus untuk uh, kalangan youtuber youtubers yang lain oke langsung saja kita buka ya jika kalian juga menginstal aplikasi ini tersebut kalian langsung saja buka kita buka ya. kasih tinggal klik saja di play untuk mengetes video tersebut. video tahu seperti contoh ya, guys. ya guys. yang pilih lagi folder yang kalian ingin misal seperti ini guys ini hanya saja butuh beberapa iklan ya untuk download untuk noise suara kita nih. kembali lagi di channel gua. Ini yang sudah di noise guys. Tutorial membara lupa nih ya, subscribe, like and comment yang sudah di noise. Konten ini video yang ori yang tadi. Kalaunya kembali lagi di channel gua. Ya, ini tutorial membara jangan lupa nih ya, subscribe, like and comment Oke. Jika kalian sudah seperti ini, kalian save saja Kalian klik empat. Apabila prediksi Anda benar, Anda bisa mendapatkan okay. untung atau profit. Nah, jadi seperti itu ya guys. Nah, video saya. Ya, kita sedikit ya, Yang saya kasih tahu seperti itu. Jika ada yang kurang, silakan komentar saja di video di saya di bawah ini ya.